Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ketemu lagi di Derosa Auto Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sudah mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Maha Kuasa, diluaskan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin teman-teman pada kesempatan ini saya mau review lagi di mobil mobilindo bersama Om Gendut yep. channel Ya Om Gendo channel ya. Iya betul. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merawat gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gendo sehat juga. Sehat ya? dong. Sesuai postur badannya. Ya. Sehat. Kita mau update stok di toko mobil Indo ya. Siap. Bersama Bang Deddy. Ya. Siap. Banyak pilihan ya, Om ya. Buah banyak om banget. Berapa Om kira-kira? Ah ada tiga puluh, empat puluh unit di sini. 30, 40 banyak. 40 banyak iya. terang. Wow. Siap. Banyak pilihan yang dari segi MPV, SUV bahkan sampai ke stiker juga sampai ada ya. Sampai ke stiker ada, nah, losbag juga, juga ada. Pokoknya apa yang dicari oleh penontonnya nah. YouTube-nya Bang Deddy, ada di kita semua. Betul. Nah, teman-teman pantengin terus YouTube-nya, semoga bisa merekomendasi buat teman-teman. Siap. -teman. Kita mulai ya, Bang ya. Boleh, Bang Deddy. Tapi sebelumnya mohon disebutkan nomor telepon Home Gendut sama alamat di Kabupaten. Boleh. Eh, uh, showroom Komsai ini kita di Kampung Semapal tepatnya di belakang eh, apa namanya nih Bang BCA atau rumah wali kota nah, nanti bisa dilihat di Google Map juga ada kompon mobilindo dan dengan saya sendiri Om Genut, nomor telepon saya 0812 9957 -8730. jangan lupa di telepon ya Nah bisa tersambung via WhatsApp juga ya siap WhatsApp telepon 24 jam ya jam. Iya siap dan Om Gendut juga ada channel YouTube juga, ilangnya. Ada kita, nah, apa bang nama channel Om itu? Gendut Official? Om Gendut Official, teman-teman yang kepo sama channel YouTube-nya beliau. silakan mampir ke Om Gendut Official. jangan lupa subscribe. Banyak stok-stok unit ya. Stok -stok yang ya. Iya. Perh, setiap ya setiap harinya, Setiap harinya kita kita. Hari. Oke, okay, ya. Tuh, teman-teman, kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada mobil apa nih, Bang? Ini Innova GT Luxury tahun 2015, nih, Bang Luxury, 2015. Iya. Pajaknya di bulan Pajaknya eh. bulan tiga bulan depan. Hidup mepet nih. Uh, mepet. Mepet. Mepet. Pajaknya di bulan Maret, berplat genap, alamat SNK di daerah Jakarta Selatan itu. Jakarta iya, Selatan. Udah, Bang? Ini 140.000-an. Ribuan. 140.000-an. Ribuan. Ribuan. Atas sama perorangan ya? Atas nama perorangan. Perorangan. Harganya berapa nih? Harganya ini khusus khusus ini buat penonton YouTube ya Bang Nedi ya. Kasih yang bagus dong. Kasih yang kita. bagus kita kasih harga 190 juta. 190 juta. Iya. Tipe Tipe GAT Luxuri. Luxury. GAT Luxury ya, 2015. Iya, belas. Bensin ya ini ya. Iya, bensin. Uh, siap. Tuh teman-teman harganya bisa merekomendasi dan untuk kredit pun bisa dibantu ya. Bisa, cash kredit bisa. DP minimal berapa? DP minimal untuk Innova 20 bisa. 20 juta bisa ya. teman-teman oh, rekomendasi banget untuk paket kreditnya beserta harganya. Walaupun masih bisa dinegosiasikan. Masih ya. bisa nego, datang oh, aja ke sini. Datang ke sini. Lihat unitnya nego di tempat. Betul, untuk harga yang ditawarkan baru open price. Batu open price. Teman-teman ada kebutuhan negosiasi aja langsung siap. sama Om Gendut Channel. Iya. <laughs> iya. Baik, selanjutnya, Bang. Yes, Saya Gendut, iya. oh, Oke. Okay. Nah, ini ada Nissan. Nissan Livina tipe XP otomatik tahun 2016. Kalipi apa Pak Siara? Uh, XP Kalipi. Kalipi. Iya ya, Kalipi. Tahun 2016. 2016. Matic, ya? metik Wow tuh teman-teman warna putih mobil banget cakep nih Putih-putih Alibaba. Betul. Buat ganjil ya teman-teman untuk alamat S di daerah Jakarta Pusat dan pajaknya di bulan November ya. Bulan 11 November, November. betul. Ini metiknya bagus nih. Sebenarnya. Bagus, Gak Gak bagus banget. Ya. Gak ada masalah, aman. Aman ya? Aman. Uh, Yep. kilometernya kilometernya 129000 120. Iya. 120.000 sama perorangan juga tentunya. Ini ya. kebetulan nama PT. Nama PT. ya tapi, tapi PT bukan rental, ya. rental bukan. Oh, Oke, okay. harganya berapa Harganya 2020. kasih yang bagus apa gimana? Yang, okay, yang bagus dong. Kasih 135 juta nego. Nego 135 juta 2016. 2016. Automatic. Iya. kilometernya 120-an. Siap. Oke, okay, bagus rekomendasi mobilnya juga bener benar, -benar Jempolan, itu. Ya, pastinya ya. Bang Diri. Kualitasnya bagus, baik. Selanjutnya, geser lagi. Ini ada R 3 ini ada R 3 GX manual tahun 2017 ribu manual 2017 ribu Ma si tujuh ya. lama ini. ya, lama ya, lama. Bertransmisi manual ya, manual belas. Tipenya, tipenya GX GX GX. teman-teman. Untuk alamat SNK di daerah Bogor, Bogor mana? ya, Bogornya. ya, e, kalau nggak kota, salah ya ini, bang buat genap untuk pajaknya di bulan Maret 2023 untuk alamat SNK di daerah Bogor Kota ya. Bogor Kota. 2017 teman-teman GX manual. Kilometernya berapa mengendur? Kilometernya 90.000-an. Ribuan. 90.000-an. Ribuan. 2017, 2017 manual. manual. Warna cakap abu-abu. Betul, udah 6 tahun ya. Udah 6 tahunan. Wah, wow, kondisinya secara overall masih sangat merekomendasi ya teman-teman. Harganya berapa nih, om Harganya kita kasih murah aja nih, Pak, tuh? empat juta, ratus empat puluh tiga ratus, Luar biasa tiga puluh dua, dua ribu tiga puluh dua, dua ribu dua, dua ribu dua, dua kaleng dua, ya. mau kredit DP minim pun dibantu bisa lantunya. yang penting datanya bagus DP dua bisa dua, dua ribu dua, dua ribu Gendud. Boleh kita geser Ada lagi. Jero nih. Pajero Dakar. Dakar. Tahun 2012 nih. 2012, plat ganjil untuk alamat SMK di daerah Jakarta Barat dan pajaknya di bulan Juni 2023 ya. Iya. Kilometernya berapa Om? Gendud? Ini 170-an. 170.000an. Atas nama perorangan Om. Perorangan. Perorangan, warna hitam. Berapa nih Om harganya Om? Ini kasih murah aja nih, Pak. Dua ratus lima nego, 250 juta. Masih iya. nego, Ini masih bagus mobilnya, masih bagus. Jarang dakar, iya, bisa. Kalau dakar nggak diesel lain enak. Benar, lihat <laughs> ya, tuh, teman-teman, iya. luar biasa. Harga yang ditawarkan dua ratus, nego. Masih negosiasi, masih bisa. Teman-teman punya angka ajuin aja. Ya, ajuin Gendut. aja pokoknya mah. Betul. Boleh dan... banding dengan showroom lain. Iya. Kita pasti yang terbaik. Betul. Teman-teman ada angka, ada harga, ada compare, langsung Betul. aja. Betul. datang aja kemari. Masih, telepon Pertun. nomor Om Gendut Betul. yang ada nanti di video. Betul. Pokoknya jangan ragu-ragu. Paling murah lah Paling kalau... murah dijamin. Betul. Buat 24 temen -temen... jam kita selalu standby. Iya. Buat teman-teman yang mau pakai ataupun bisa jual lagi juga bisa ya. Bisa, pastinya bisa. Betul. Dikasih, diberikan harga spesial tuh. Tapi... Spesial, apalagi buat pedagang-pedagang daerah Jawa, nah. Sumatera, Kalimantan, Betul. Oh banyak sekali belanja di kita. Betul. konfirmasi masih aja ya teman-teman, kalau buat dagang lagi. Pokoknya diberikan harga spesial. Siap, Bang Didi. Tentunya sama Om Gendut. Sama Om yang lain. Iya, <laughs> yang lain. Siap. Baik, selanjutnya ada geser Luksio, lagi. Ada Luxio nih, Bang. Paling banyak dicari orang. Betul. Loh. Tahun berapa nih, Om Gendut? 2014. 2014 tuh punya apa? Tipenya Xmatic. Waduh, xmatic 2014-14 empat wih kondisinya bagus banget Cakup. loh, teman-teman. Plat A-nya A... Tangerang Kabupaten, uh, Kabupaten. Oh Kak Tangerang Kabupaten warna putih loh teman-teman. ini bang. Plat A Kabupaten berplat genap untuk pajaknya pun di bulan November 2023 ya. Iya masih panjang Ini kilometernya berapa? Kilometernya 120an 120000 Seratus dua puluh tahun 2014, tipe exmatic tuh teman-teman. Dan ini tentunya strapstick dan perawatannya juga bagus ya. Bagus, perawatannya bagus. Terlihat dari mobilnya juga Betul, bagus. Betul, secara overall kondisi unitnya masih sangat bagus dan masih sangat dibanggakan. Hmm, ya, apalagi ini mobil ini. yang paling dicari nih. Benar sekali. Harganya berapa menit? Ini harga kita kasih 133 juta nego, satu tiga tipe X, tipe 2014 ribu Masih bisa nego, masih bisa oh, nego. tuh teman-teman, kondisinya bagus, bagus, cakep, tinggal harganya aja diduduki. Iya, pastinya. Pokoknya, jangan khawatir, telepon langsung Betul. datang, cek unit nego di tempat, dijamin harga paling termurah. bener teman-teman. Gak usah khawatir, harga di situ baru open, baru open. Baru open. Betul, siap. Mau siap, okay, kredit pun bisa, oke. geser, geser kemarin itu Avanza bukan, Avanza kebetulan bukan okay, punya aneh. tamu kita. Oke, okay. kita geser ke Honda Brio, Brio e ematic tahun 2016 yang sudah AC digital. Oh, dua ribu enam facelift, tapi belakangnya masih model old ya. Iya, yeah. betul, tuh teman-teman 2016 ribu tipe tipe E ya, tipe E matic, tipe E automatic plat genap untuk pajaknya di bulan Februari ini panjang? Ya? Ini panjang. panjang. Panjang. Udah terima panjang ya. Iya terima. Panjang. 2024. Untuk alamat SNK nya di daerah Jakarta Barat. Jakarta Arat Barat betul. Perorangan ya. Perorangan. Kilometernya berapa Kilometernya tujuh puluh ribuan. Tujuh ribuan. Tahun 2016. 2016. Wih sapi serikot tentunya. Eh uh, saya agak lupa tapi ada semua. Tentunya. Ada semua. Iya. Full set ada. Bukus servis apa semuanya. Iya. Uh, iya. mobilnya bagus. Cakap putih. putih. cakep bener cocok nih buat anak-anak hmm, iya, muda betul sekali Dedi, ditawarkan berapa harganya ini? murah aja nih 133 juta 133 juta tahun 2016 tipe E ya tipe E-Matic oh, tapi yang Matic. sudah facelift AC digital sudah ya bener AC digital ya teman-teman ada yang 2016 yang masih model old iya model old betul uh -uh, itu masih mahal hitungannya Mas, kalau ya. ini angka yang ditawarkan sudah facelift pasti AC digital oke okay. om gendut Uh, tadi kilometer sudah harganya sudah oh, sudah siap kredit bisa DP goceng kira-kira ya, om Gendut? Ya data bagus bolehlah mambil Boleh. dulu ya kita bicara ini sini Tinggal ngomong aja Tinggal ya. ngomong aja mau DP minim sekalipun pokoknya dilayani sama Om Gendut ya Iya pasti DP ya. minimal 5 juta loh langsung <laughs> Om Gendut 10 juta juga bisa siap, siap, Bang <laughs> pokoknya, usah khawatir, Iya. Soalnya ada request mau DP DP minim kayak di sorong lain Iya tadi nah. kita juga punya fleksibel mau DP minim DP besar itu bisa yang bisa. penting Datanya pastinya bagus Betul. karena kalau DP minim itu data wajib bagus. Betul. Gitu. Nih, Om Gudud ini berpengalaman di dunia perlisingan maupun di dunia bisa. persoruman. Orang ya. baru kita <laughs> Insya Insyaallah beliau berpengalaman dan bisa merekomendasikan buat teman-teman. Ya. Kalau data, -data yang teman-teman ajuin ke Om Gudut bisa dibantu. Siap, siap, Pastinya. Dan juga ini ada mobil Honda nih. Ini Honda City. Honda City tahun berapa nih, Om Gudut? Ini 2000 sebentar. Saya lihat tidak agak, agak lupa soalnya Lata -lata banyak mas, kita stok masalahnya. Betul betul. Siap bentar ya. Honda City tipe RS 2014. City RS 2014. Iya. Automatic. Automatic, Automatic betul. Automatic. Honda City ul, teman temen mobilnya bagus banget tipe RS 2014. buat ganjil untuk pajaknya di bulan Februari. Iya. Panjang dia. Panjang ya. Panjang. Untuk alamat SMK di daerah Tangerang ya. Tangerang betul. Uh -huh. enak nih khusus orang-orang tanggerang enak mobilnya cakep Bagus, Bang Deddy. nah ini kilometernya berapa kilometernya km? ini sekitar 117.000 117.000 iya masih worth it 2014. masih worth it tipenya juga RS cakep enak, tangguh -tangguh. yang paling tertinggi yang, tertinggi yang dicari betul harga yang ditawarkan berapa harga itu? kita kasih murah aja khusus nih buat penontonnya channelnya Bang Deddy nih Oke okay. 100 lima juta aja 159 masih bisa nego masih bisa kurang kurang tipis oke okay. dua tipe rs ya teman teman 159 juta yang ditawarkan masih bisa dikurangin buat teman teman yang ada kebutuhan untuk mobil yang bagus ini Silahkan langsung jawabin om gendu siap oke okay, selanjutnya kita om ke belakang ah ini yang merah merah nih merah merah oh, ini mah jangan ya ini jangan oh ini jangan oh, siap siap ampura, ampura. Ampura. Oke, jangan oke baik ya ada Nissan March nih. Iya, ini Nissan March uh, tipe XS. Tipe XS. Iya, otomatis ya. Otomatis. Ya. Ya. Tahun 2012. Tahun Marni. 2012. Uh. Bagus sekali ya. Yap. Pajaknya di bulan Januari. Iya, pajaknya. 2024. Betul. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Timur dan platnya plat ganjil, teman-teman. Iya, -teman. ganjil. Nah, kira-kira kilometernya berapa Om Gendut Kilometernya ini 103. 103.000. Iya, 100. atas sama perorangan umur? atas sama perorangan. Oh, 2012, 2012. XS Iyap. kali S. ya teman-teman yang paling tertinggi. Siap. Harga ini tawarkan berapa nih? Harga kita kasih murah aja di 95 juta. 95 juta. Pasti 2012 ya? 2012. Uh -huh. kurang oh, masih. Betul. Iyap. Karena ini tipe tertinggi dan transmisinya pun otomatis. Otomatik. Warnanya raya, raya, juga bagus, masih sangat rendah, masih seratus ribuan. ribuan, betul, 117.000 ribu. mm -hmm. Oke, okay. geser Baik, lagi, selanjutnya boleh Kita ada nah, Terios nih. ini baru masuk nih, Bang Dedi. Oke, okay. ini baru masuk Terios. Nah, teman-teman, ada yang baru masuk belum sempat dicuci, belum, malanya. belum masuk list juga belum ini Belum masuk list, daftar harganya masih masih masih di luar lah. Tapi ini mobil bagus, baru masuk, baru masuk gitu. Ini platnya, plat mana nih? Ini ada bupati, buat ganjil teman-teman untuk pajaknya di bulan Desember 2023 ribu dua tiga, tahun dua ribu harganya berapa nih? Nah, itu dia. Oh, kita belum dapat harga masalahnya untuk harganya langsung japri <laughs> saja, aja. karena iya. ya masih hitam-hitung, hitam-hitung. Uh, Oke, okay. gitu. selanjutnya nih ada. Infit nih, Suzuki. Nah, R3. ini ada R3, GX, manual 2020. Cuma ini solo. Oh, udah solo, oh. udah solo, tinggal diambil. Laku berapa nih bang? Ini kebetulan oh, proses kredit bang. Oh. Jadi ada customer langganan kita, okay. dia bawa mobil sigranya buat hmm. tanda jadi ke sini. Oh. Teman-teman, gitu. mobilnya bagus sekali. Oke, okay, baik. Selanjutnya ini ada nah kalau ini ini pakaian owner masalahnya kalau jangan diliput kalau yang diliput Oke kita di Selanjutnya ada Aila <laughs> iya. kita ada Aila <laughs> nih Aila ex manual tahun dua ribu dua satu ex manual tahun dua ribu dua satu iya plat ganjil teman-teman untuk alamat SMK di daerah Tangerang Kota Tangerang dan kotanya di bulan Maret 2004 apa 2003 nih. Nah, ini kebetulan 2003. memang posisinya sekarang masih, masih mati. mati tapi nanti bisa terima hidup. Buat teman-teman yang request mobil ini bisa diperpanjangin ya. Bisa. Mau terima panjang atau mau terima apa adanya bisa di atur ya, ya bisa atur, diatur siap sama Om Gendut, ini yang seribu, Bang. Dan seribu, cc, yang seribu ya? cc, betul, betul transmisi manual ya, manual kilometer masih rendah, Pak. Berapa tuh, Om? Bindu? Baru dua puluh delapan ribu, dua puluh delapan ribu, 28 ribu. Tahun 2021, 2021. Ya? 2021. Weh, luar biasa, cakep, sama perorangan, ada sama perorangan. Sama perorangan ini tipenya tipe X manual, 2021 warna hitam. Teman-teman, untuk kondisinya saya rasa masih cakep, bang. ori banget, cakep ori ori full, orisinil full, masih juga masih full, ditawarkan berapa nih Om untuk kondisi sekarang ya bukan okay. pajak off kita kasih harga 109 juta pajak off pajak 109 9 of, juta Iya tapi nego dikit boleh dong. boleh boleh-boleh <laughs> pastinya untuk boleh teman teman yang mau diperpanjangin ngomong aja langsung siap sama Om gendut Iya WhatsAppnya tersedia iya, siap-siap Oke okay, baik selanjutnya Om gendut <tuh> Kita ke belakang. Nah. Nah, ini yang lain. Yang ini. ini kalau ini. itu ya, itu udah solot-solot. Oh, ini udah solot juga I nih. Iya, tinggal ini nih baru masuk lagi nih. Oh, kalau yang ini Sigra Sigari Innova. Sigra, ada Innova. Sudah Grand, Next Pick-up sudah laku juga. Sudah solot juga oh, semuanya. Teman -teman di sini mobilnya Sempet banget lakunya ah. Dalam seminggu bisa 10 lebih Maksudnya amin siap, siap Lebih, uh. lebih, oh, Pak Lebih, lebih Dalam oh, seminggu bisa 20 iya. kali ya Jadi kita itu kebanyakan Kadang-kadang belum nyampe tempat Sudah laku duluan Kayak kemarin saya lihat tiga unit Ada Avanza, ada Mobilio Ada Sigra, Mobilio hmm. Belum kita bawa pulang Sudah dibayar hmm. orang duluan Karena prioritas di sini itu Sistem Cepat aja ya Cepat aja Oh, Makanya gitu ya. Ya, kalau bagi teman-teman khusus penonton YouTube-nya uh, Bang Deddy ini buat pakai sendiri harganya amat sangat murah. Betul. Karena kita biasa spesialisnya untuk jual lagi barang Jual kita. lagi. itu Kalau barang nggak kaleng-kaleng. Kalau ya. kurang yakin bisa bawa bengger rekanannya. Bengkel. Gitu. pokoknya teman-teman minta penawaran harga yang terbaik dari Om Gendut, ya. Nah, karena spesialis mobil di sini rata-rata trekan ya. Trekan, cepat, asal muter biar cepet. Betul. Gitu. Gak usah khawatir teman-teman. Harga ditawarkan baru open price? Nah, ini ada lagi nih, nah, ini. Eh, Suzuki. Ya, yes. ini ada Ignis tipe GX manual GX 2017. Manual. 2017, GX manual 2017. Pajaknya di bulan dan Februari nah ini kebetulan off juga baru sekali. baru sekali bulan dua kemarin hmm, Februari 2023 teman-teman bisa dipanjangin atau mau terima panitia ya, ya bisa kayak gitu gampang. Gampang. untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan teman-teman atas nama Perorangan juga kilometernya ya, berapa? Kilometernya ya? 84.000 84.000 hmm. atas nama Perorangan tahun 2017 ya? 2017 ya. Tuh, luar biasa masih cukup puluh empat dua ribu 84 2017 waktu harganya berapa nih harganya apa? kita kalau bicara pajak on Bang okay. itu kita kasih 109 juta 109 juta 2017 di ek manual ya? manual itu pajak on ya pajak on kalau pajak mati tinggal kurangin pajak tinggal kurangin pajak, pajak. nego dikit masih bisa, bisa. Oh, pastinya oh, teman -teman. pokoknya kasih spesial harganya, khusus buat youtube Youtubenya Bang Deddy ini betul harga ditawarkan sama Om Gendut masih sangat merekomendasi buat teman-teman apalagi buat teman-teman yang mau jual lagi buat jual lagi bisa, nah, dibicarakan. bisa dibicarakan lebih enak datang ke tempat cek betul, unitnya kita negosiasi betul Oke okay, om gudut ada lagi siap untuk sementara baru ini Bang nanti kita kabarnya update lagi betul. dan bisa jadi rekomendasi bagi para penonton untuk berburu mobil impiannya tapi jangan lupa juga mampir ke Channelnya Om Gendut ofisial. <laughs> Untuk linknya ada di kolom deskripsi teman-teman. tinggal klik doang. Oke. Okay. Oke. Ada yang mau disampaikan Gendut sebelum Sudah. kita mungkin cukup Sudah. itu aja. Yang jelas bagi para penonton, bahwa usah khawatir. Kalau teman-teman kurang yakin, bisa bawa bengkel kepercayaannya atau bawa saudara yang bisa mengerti mobil, datang kemari. Cek unitnya, kita negosiasi harga jaminan terbaik di Komsai Mobilindo untuk harga betul. Kualitas nggak kaleng-kaleng, merinding Wih, saya. cakep ini kita om luar biasa deh. Pokoknya deh ya, tuh teman-teman. Berikut tadi yang telah disampaikan sama om gendut. Semoga review singkat ini bisa merekomendasi buat teman-teman. Saya dari Derosa Auto Channel, Om Gendut dari Om Komsai. Gendut Official atau dari Komsai Mobilindo. Oke, undur diri. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.